ya yeah, dengan abang, -abang. <SILENCIO> Di saat Permaisuri tersebut memainkan lato itu, itu memberikan simbol dan petunjuk kepada masyarakat akan adanya pertikaian, akan adanya moneter keuangan, dan juga akan adanya banyaknya korban jiwa yang akan meninggal dengan salah satu musibah, musib Lato-lato belakangan ini kan rame Tapi kalau yang lihat apakah memang ini suatu permainan orang akan masa lalu yang permainan seperti ini udah ada Cuma sekarang agak sedikit berbeda atau seperti apa nih Lato-lato ini Jadi gini, kalau untuk Lato-lato itu kan bahasa Bugis ya Jadi sebenarnya ini adalah permainan yang memang berasal dari Bugis Pada saat itu sudah ada sebenarnya pada masa Yunani gitu kan Cuman pada saat itu yang bulat-bulatnya itu dibuat dari kaca Bukan dari plastik kayak gini Nah dulu pernah ada seorang permaisuri yang memang asli dari Yunani yang mempunyai permainan lato-lato Nah lato-lato itu sebenarnya dulu bukan permainan tetapi simbol Di saat permaisuri tersebut memainkan lato-lato itu Itu memberikan simbol dan petunjuk kepada masyarakat akan adanya pertikaian Akan adanya moneter keuangan Dan juga akan adanya banyaknya korban jiwa yang akan meninggal dengan salah satu musibah Musibah besar ini sebenarnya sudah e, silokal ya dari 2022 sekarang udah 2023 makin marah yang memainkan permainan mata mata. Berarti di sini sudah terlihat bahwa waspada di 2023 ini sampai 2024 ke depan itu akan terjadi banyak pertikaian monetar ekonomi dan juga akan banyak sekali orang yang menjadi korban jiwa dalam suatu musibah besar. Karena dulu pada saat uh, di zaman Yunani, hmm. permaisuri tersebut memainkan lato-lato saat mau adanya pergantian raja Dan ini oh. pun juga pas di 2022 kan munculnya ya, ya. Pas Akhirnya, 2 tahun mau adanya Pilpres, nah sekarang hmm. udah maju ke dua, di, 2023, 2023 makin marak ya. Sedangkan sebentar lagi udah mulai menjelang Pilpres, waspada aja Itu adalah simbol dari bangsa Yunani hmm. untuk memberikan petunjuk kepada masyarakatnya pada saat itu kalau dulu kan bunyinya teng teng teng, karena dari kaca, kaca, -kaca. Gitu. sekarang kan dibuat dari plastik, itu disangkanya mainan, padahal bukan. Uh, terus kan ini <coughs> di dalam bangsa Yunani gitu kan, Lato-Lato ini masuk ke dalam kitabnya Corus. Corus itu adalah kitab di mana banyak sekali kayak simbol-simbol misalkan Lato-Lato gitu Tuh. kan, uh, lonceng terus patung, nah disitu di dalam kitab tersebut memang itu tercantum adanya lato lata itu adalah bulat, bulat itu adalah dunia dunia yang memang akan diadu berarti itu berbenturan nah contoh kalau lonceng, kalau lonceng itu berbunyi berarti pertanda adanya kesuksesan kalau misalkan patung itu pertanda adanya kebekuan di dalam perekonomian jadi sebenarnya di dalam Yunani dulu gitu kan ya banyak sekali simbol-simbol yang bisa dijadikan petunjuk untuk orang banyak nah, selain ini nanti mungkin ber, uh, bertahap ada simbol-simbol lain yang akan akan, akan ada, yang... karena kalau yang nengah lihat sih hmm. uh, di 2025 ke atas hmm. saat presiden yang baru hmm. menja hmm. uh, menjadi Luka, seorang Luka, pemimpin Luka. gitu ya itu kan bertahap gak akan langsung gitu nah di 2024 tahun sekarang sih sebenarnya hmm. kalau untuk dalam masalah ekonomi ya karena ini masyarakat akan menjadi korban Korban yang dimana perekonomian itu yang harusnya dirasakan oleh masyarakat itu indah gitu kan, uh, uh, makmur. Tapi malah dipakai untuk kepentingan politik. Di beberapa negara lainnya itu akan terjadi juga sebenarnya. Seperti Perang Dunia Ketiga. Mungkin nanti akan muncul di televisi ya, berita-beritanya. Bahwa adanya peperangan gitu. Memang sih kalau di Indonesia nggak akan terlalu parah. Karena hanya kekisruhan saja, cuman di beberapa negara lain itu akan adanya perang dunia. Itu sudah zaman dahulu ya, sudah ada memang itu arah uh, permainan dari zaman kerajaan Majapahit. Ya. Biasanya permainan itu adalah kayak kita berkelompok. Jadi orang-orang berkelompok, kemudian biasanya tuh memainkan uh, memainkan kayak uh, apa namanya? perang-perangan musuh ya musuh sama lawan sama lawan nih nah mereka akan e, biasanya zaman dulu itu kan bentuknya bukan hanya batu tapi ada berlainan e, apa namanya e, bunyinya bunyinya itu akan berbeda dari grup satu dan grup satunya sampai suatu ketika itu e, artinya sedang main perang-perangan dan ternyata terjadilah korban artinya tertusuk pakai bambu waktu itu ya salah satu lawannya tertusuk pakai bambu dan akhirnya rohnya gentayangan Ya, ini di zaman kerajaan Majapahit. Maka dari itu, sejak kejadian tersebut, maka di zaman tersebut yang namanya permainan lato-lato itu sudah ditiadakan. E, singkat ceritanya, dengan perkembangan zaman tersebut, lato-lato tersebut di e, di apa namanya sejarah itu kan e, selalu akan terdengar dari e, mulut ke mulut pada zaman itu sampai dengan ada salah satu seorang sejarawan dan beliau menemukan bahkan mengabadikan permainan lato-lato tersebut tapi mereka menyembunyikan mistis dari uh, permainan lato-lato ini tersendiri sampai dengan suatu ketika secara tidak langsung akhirnya lato-lato itu dimainkan lagi oleh anak-anak generasi berikutnya dan lato-lato ini ramai lagi ketika di zaman tahun uh, berapa ya zaman G30 SPK itu tahun berapa ya? Nah, sekitar 1945, ya, di tahun 1945, di mana adanya uh, woro-woro alias uh, geger, ya, uh, penjajahan, zaman penjajahan bangsa Indonesia, Dimana terjadilah perebutan. Uh, apa namanya nah, karena pelajaran di zaman G 30 puluh permainan itu viral lagi. bahasanya zaman ini nah, juga ada kaitannya dengan alam Allah ya jendera -jendera. tidak mau mendengar ya. artinya oleh yang uh, sepengetahuan mereka, mereka ya para para itu adalah pertanda alam tersebut ya mau tidak mau kita harus siap dengan segala kemungkinan apapun ya karena memang permainan itu sudah ada tanggal jam tersebut atau jam tersebut bahkan zamannya akan ada korban zaman jadi gugurnya sangat menakutkan ketika permainan itu bahwasanya jangan uh, kembali ketika sebenarnya latar ini kan sudah terlihat sudah ada keadilan sudah sudah sudah ceritanya uh, itu um, sudah ditutup uh, ketika mereka terakhir ya, pemberantasan jadi tidak terkabut ya nah, untuk nah, mengalir atau menculik mm, mereka pasti ada akan mengunculkan itu artinya ada perang yang mudah-mudahan kita yang benar hanya perang biasa, tapi tahun tersebut aku punya video. Di zaman cerita, karena menegantin di um, zaman di um, zaman S. P. ya, pejabat daerah, pergantian pemerintah, Indonesia, zaman dulu, ketika Angela, <laughs> Angela, lakukan pencuri, tahu, tapi yang, yang, yang aku lihat itu sebenarnya penerawangan aku, mereka, ya, para para. -para atau terjadi tersebut yang untuk membunuh yang atau menculik terungkap ya di dalam ranah politik kita ke depannya Makanya dan yang kita berdoa saja jaman tika, itu, tersebut, kaya, tidak itu, itu, di jaman ya, uh, tersebut jadi tidak hanya sekedar jaman kenapa aku bilang ya jaman g30s itu angkot terjadi viral bahwa bahwasanya jaman dulu adanya latar atau ini tiba-tiba beredar terhadap dari mana awalnya tiba-tiba beredar dan itu sempat sekarang menjadi tren oleh mereka ya para jadi artinya pki tersebut ada buruk ya atau Cule, mereka pasti akan Indonesia Indonesia, lata -lata ataupun lata -lata. akan terjadi sesuatu yang orang-orang yang hidup di zaman tersebut ya, di tahun dari sekarang ya ketika di zaman segitu. Kenapa aku bilang di zaman D30 ST? latar Latorate itu viral, mereka tuh pasti akan masuk ke dalam rumah ya artinya ketakutan bahwa ketika permainan itu dilakukan lagi ataupun uh, dimainkan lagi pasti akan ada pertanda yang tidak baik yaitu pertanda akan ada pembunuhan. Dan juga akan ada penculikan, dan yang jelas sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Nah, aku juga heran uh, ketika permainan itu sekarang sedang fire lagi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan uh, "Allahu alam" ya, tapi aku tidak mau menda uh, mendahului Tuhan. Artinya, yang sepengetahuan aku itu adalah pertanda alam. Ya, mau tidak mau kita harus siap dengan segala kemungkinan apapun ya, karena memang permainan itu sudah disakralkan sejak zaman kerajaan Majapahit. Bahkan uh, artinya akan ada korban jiwa atau kejadian yang sangat menakutkan ketika permainan itu uh, muncul kembali. Sebenarnya lato-lato ini kan sudah sudah nggak ada nih, sudah sudah sudah uh, sudah story-nya itu sudah ditutup ketika terakhir pemberantasan di 30 SPKI ya. Nah, kalau sekarang muncul lagi. Ada yang mengunculkan, itu artinya ada pertanyaan, mudah-mudahan kita doakan saja, melainkan hanya pandangan biasa, tapi. bila mana ada anak ibu ataupun saudara sekalian yang memainkan lato-lato, tolong diperhatikan untuk keselamatannya ya, artinya kalau bisa, e, mungkin bisa diganti dengan permainan congklak ataupun layangan atau yang lainnya, jangan menggunakan lato-lato karena lato-lato itu salah-salah, e, ataupun e, kalau di luar pengawasan e, keluarga itu bisa terjadi yang namanya eksiden ini kalau secara logikanya ya, eksiden accident. eksidennya itu apa? itu bisa menimbulkan bocor dan akses yang lainnya nah kalau secara mistisnya bahwasanya mitos ya Indonesia itu penuh kaya dengan mitos budaya ya namanya budaya itu pasti pernah terjadi di masa lampau dan mitosnya adalah uh, kita memainkan lakor atau sama-sama saja kita memanggil roh jahat ya ke dalam uh, roh jahat uh, menghadap uh, kepada kita roh jahat itu akan menghadap kepada